Allah itu, kata Rasulullah bilang gini Allah itu kadang-kadang mendengar seorang hambanya nyeletuk gak sengaja tetapi jeletukan hambanya itu membuat Allah menyala cintanya kepada hamba itu sehingga semua masalahnya oleh Allah langsung diselesaikan dan rezekinya dilimpahkan tapi Allah kadang-kadang juga mendengar celetukan hambanya, membuat dia sakit hati. Sehingga saat itu juga rezekinya ditutup dan dipersulit hidupnya. Nah, awakmu milih henti, nah, Allah ngomong seperti itu menurut Rasulullah, terutama dalam ketika momentumnya adalah hujan turun. Jadi jangan ada yang mengeluh hujan turun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 Ya anda belum mengerti kehidupan bahwa masuk angin harus disembuhkan. Iya. Jadi peristiwa menyembuhkan kan juga indah. Dan syaratnya keindahan menyembuhkan adalah ada sakit dulu. Maka sakit itu adalah persyaratan keindahan yang gitu. Ini sebelum ngomong pajak dan hutang. Gitu. <guluh> ya gitu ya satu ya. Nomor dua saya yang memohon antum tetap di sini. Sesepuh kita Bapak Abdullah Ehamahua, yang saya kenal sejak dahulu kala ya stad ya Saya kenal beliau sejak dahulu kala dan ini harus menjadi Harus kita tak ta'vini sebagai salah satu rujukan sejarah kita Termasuk rujukan-rujukan pengetahuan dan uh, jurisprudensi ilmu-ilmu tentang keindonesiaan Karena dia lebih berpengalaman dibanding kita semua itu Hati awakmu dibanding beliau itu dia dulu ngalamin bagaimana mendirikan HMI. Awalnya dia mengalami bagaimana Bung Karno uh, agak terpecah hatinya terhadap HMI dan CGMI. Si saya kius karena Om kenal CGMI si itu. Udah nggak tahu CGMI si ya. Ya, gimana nah, sih? Itu musuh utamanya dulu adalah CGMI si dan GMNI separuh gitu ya. Dan seterusnya tapi nggak usah saya ceritakan. Karena Anda sudah lelah bermusuhan dengan macam-macam. Sehingga tidak usah saya ceritain bermusuhan. Nomor dua. Dari sekali lagi soal mengeluh tadi tidak ada gunanya mengeluh itu, yang ada bersyukur saja meskipun belum masuk akal. Jangan khawatir nanti anda akan ketemu bahwa dia rasional, bahwa bahwa bersyukur itu rasional. Jadi tidak usah faham dulu baru bersyukur bersyukur saja dulu supaya anda paham. Jadi ini logika-logika yang dia keluhkan tadi itu tidak akan tercapai karena kalau tidak ada manusia Indonesia baru yang mencoba.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 dan selama masih beda gendeng yang ngurusi itu Anda juga enggak usah mengeluh. mesti mesti Tapi kan ada Anda, ada dia, ada teman-teman semua dan ada kita usiamu kan masih 20 30 40 paling penting. Jadi kita punya harapan besar dan ini jumlah kaya anda ini ada di mana mana di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Ngawi, Madiun, Ponorogo lahir manusia baru Indonesia jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia Allah di tengah kehancuran ini langsung melahirkan Kaumun Ahur Indonesia yang berbeda, Indonesia yang baru dan itu sudah terjadi itu loh. bahwa nanti berhasilnya itu bertahap mungkin anda sudah umur 50 baru kelihatan saya mungkin mungkin anak saya cucu saya dan seterusnya baru-baru berhasil betul loh ini ini kan komplikasi penyakitnya luar biasa dan anda tadi itu digaram-garami sama anda sehingga anak malang tidak tahan wis loro dikei lombok meneh wis seru aku ini gendeng wis seru kan gitu ceritanya kan ya sehingga sisa siapa doni setiawan tadi wis seru aku naik gendeng ojo di peliak-peliak kan gitu kan oke okay. one, itu first the second Uh, saya senang siapa tadi menyanyi Rutsana ya tadi siapa dia ya. ya, dan siapapun kenapa di KC ini semua boleh tampil gak ada syarat setan pun tampil boleh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 jadi anda pengennya setan berbuat baik atau berbuat buruk benar Karena anda maunya setan itu buruk tau. ya toh? dan anda sudah klaim dengan stigma setan itu buruk lah. itu kan salah anda yang ngomong gitu setannya mengeluh sama saya C saya ini disuruh Allah ini saya jadi setan ini saya ini cuma taat saya tidak punya kemungkinan lain sama dengan malaikat, tidak punya kemungkinan lain. Manusia dan jin punya.